Baiklah para sahabat Lestari mana pun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini tentunya kita mendapatkan vitamin bahagia langsung nih dari idola kita para ya alhamdulillah tentunya Lesti Kejora dan Rizky Billar tampil bareng malam hari ini di konser Lida dan kita lihat para sahabat ya Dedek Lesti tampil sangat cantik banget malam hari ini tentunya terlihat Sangat bahagia banget persahabat ya, karena malam hari ini tentunya tampilnya ditemani oleh calon suami tercinta Aduh, apalagi tentunya Zozi bilang persahabat ya, mau ngasih kejutan nih calon pengantin Mudah-mudahan saja kejutan bahagia buat kita semua para fans, tunggu saja info dan kabar terbarunya persahabat ya Mudah-mudahan kita mendapatkan informasi dan tentunya kabar soal pernikahan dari Lesti dan Rizky Bilat Postingan tersebut post kembali oleh akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore yang mana disini sebuah kalimat caption yang dituliskan Juri yang mau ngasih kejutan, ya Ella, si Zozi berlibet deh katanya ya Kayak culan suami Lesti ya wow Tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan dalam postingan tersebut Yakni dari akun Instagram setiap step yang berkomentar, kakak padahal capek asal ada bini di depan mah gas terus. Wow, pasti semangat banget sahabat ya tampil malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia soal pernikahan dari idola kesayangan kita, yakni Lesti dan Rizky Bilar. Tunggu saja info dan kabar selanjutnya bersama tetap dukung channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya. Ini link informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.